Teruna. Gimana nih kabar adik-adik? Kakak harap tetap sehat ya. Namun sebelum itu, kakak mengundang adik-adik untuk membuka Alkitab. Alkitab pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 12, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin memulai... Renungan pada pagi hari ini Kira yang kau memperkati renungan pada hari ini Agar dapat berguna dalam kehidupan kami hari lepas hari Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Dua Raja-Raja 12 ayat yang pertama hingga yang ke -8. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu Yoas menjadi Raja Dan 40 tahun namanya ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Zibia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 Adik-adik, judul renungan pada pagi hari ini yaitu Anak Tuhan Tidak PHP. Bacaan Alkitab 2 Reja-Reja 12 Ayat Pertama hingga yang ke-8, Sobat Teruna sepertinya tahu nih istilah PHP alias pemberi harapan palsu. Tidaklah asing di telinga kita bukan? Orang yang suka PHP sering sekali terlihat antusias, bersemangat, menggebu di awal seolah-olah sangat serius. Tapi ternyata di tengah perjalanan menghilang tanpa alasan yang jelas. Mereka suka menebal janji atau membangun harapan, tetapi tidak bermaksud secara serius untuk menutaskan apa yang sudah dikatakan atau dibangun di awal. Kalau sudah menjadi habit, kebiasaan PHP bisa dilakukan kapan saja dengan siapa saja. Jangan-jangan dia mengira Tuhan juga bisa di php ini ya. Yoas, Raja Yehuda, memerintah selama 40 tahun sejak ia berusia tujuh tahun. Beberapa raja sebelumnya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yoas tidaklah demikian, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dengan catatan, selama Imam Yoyada masih hidup. Catatan lainnya adalah bahwa Yoas membiarkan rakyat Yehuda melakukan pemberian korban di bukit-bukit pengorbanan. Renovasi rumah yang dicanangkannya pun tidak berjalan Karena tak diawasinya Ia pun terkesan menyetujui saja ketika para imam tidak lagi terlibat dalam upaya perbaikan rumah Tuhan Yoas terkesan baik di awal Tetapi tidak konsisten untuk menjalankannya Ia diharapkan bisa membawa perubahan malam. Mem harapan tersebut nah sobat teruna sebagai anak Tuhan kita tentu jauh dari kebiasaan suka memberi harapan palsu kepada teman-teman guru, orang tua perkataan dan tindakan-tindakan lainnya tentunya kita harus selaras dengan tindakan-tindakan tentunya setiap kita adalah anak Tuhan yang konsisten dalam sepenuh hati menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawab di tengah relasi keluarga, pendidikan, pergaulan dan spir spiritualitas sehari-hari kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan penuh, penuh hati dan setia mempersembahkan seluruh ke kelangkaan hidup dan senantiasa memuliakan namanya adik-adik nah, untuk menutup satu teduh kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang kudus. Terima kasih, kami sudah menerimakan renungan pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati aktivitas kami pada hari ini dan kau beri kesehatan, kekuatan marifat yang hanya daripadamu saja ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama melanjutkan aktivitas adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.